Oh, Kemudian, tuh, tuh, tuh panjang itu tuh panjang. Siap-siap, paruh -siap. ya ke barbernya teman Loren, deh, berangkat sama anak. Ini anak yang satunya ikut. Ah, ah. Ah, ah. Halo, halo, ya, halo. assalamualaikum. Ada, Dadah. Oke, okay, jangan lupa subscribe barber Loren ya. Jangan lupa like juga, share juga, biar. <tik> Yang apa, tidak, tidak. biar V viral? Oke, oke guys, saksikan ya sampai selesai. Nanti hasilnya, tidak. Loren dipotong rambut. Tidak. Ini guys, barber temen Loren lagi rame. Loren, jalan jalan dulu ya, guys. Nunggu antrian ini, anak-anak Loren udah ajak jalan aja tuh. jalan dulu nanti kesini lagi ya Loren sudah sampai sini lagi guys ini tinggal satu tadi rame tuh masternya Loren lagi memotong oke okay. lihat ya saksikan ya oke okay. Halo bosku, dada dikit Hai Oke, itu makternya Loren <sukur> Biar pernah dia motong Loren, nanti lihat aja akhirnya kayak gimana Oke guys-guysnya Para subscribernya Loren channel, Saksikan ya, ini ngantri dulu ngantri, bentar ya Sudah guys Sekarang giliran Loren Penasaran nih Loren <guluh> Dengan hasilnya Abur sepanjang ini Loren mau dipotong guys. Itu teman Loren udah siap siap. Oke, udah siap. Eh, kosong kursinya. Oke, sudah. Lakikan guys ya. Sampai selesai nanti Loren tanya gimana jelek. Apa makin jelek? Emang dasarnya sudah jelek sih. Oke guys mulai memutar loren, ah penasaran ini guys loren guys, makin ganteng apa makin jelek ini nanti ya, wah <tuh> oh, jeng guys, siang batet hilang. <tuh> <tuh> panjang kali guys <tuh> sebenarnya ini Loren potong uh, apa ya sebagai bentuk tanda Terima kasih Loren terhadap semua para subscribernya Loren dan semua yang sudah support channelnya Loren karena channelnya Loren sudah mendapatkan 1000 subscribe. Loren Benar Barber mengucapkan banyak-banyak terima kasih guys ya. Sudah spot Loren sudah mendukung Loren untuk sampai di sini guys. Karena tanpa anda-anda semua Loren tidak akan pernah bisa sampai di sini Terima kasih Sekali lagi Loren banyak-banyak mengucapkan Terima kasih atas support dan dukungannya Subscribenya Bagi yang sudah support, bagi yang sudah subscribe Loren doain Kalian semua sehat banyak rezeki, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya nanti surga buat kalian semua. Oke? Okay? Oke okay guys, gimana hasilnya? Pendek guys! <laughs> orang dipotong jadi ngantuk <laughs> enak juga dipotong ya disisir ya aduh saksikan guys ini masternya Laraginar Barbo Sebenarnya orang kesulitan nggak ya, agak agak malu-malu gimana agak sungkan-sungkan gimana gitu. Juga, guys, hmm. maksud orang di foto juga biar anak enak karena mereka lagi ketiga, tetangga nih tadi. Guys, suruh naik.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 apa? apa yang kau nggak ini ini kita Baik dong, ada tolong Aduh, aku Aduh Kalau entah, udah ya, multiple... sama hasilnya <ind memorized dresses> It's your Nah, ayo, kusuh, kusuh, sik, sik, sik. Kanan kiri nih imbang, imbang. No. Lawal, nih Pes. udah guys cukup tinggal apa ya finishing soalnya kalau terlalu pendek rambut rambut kalian itu ini kau yang kau yang berdiri ga kendaloran baru dari dulu lalu panjang belajar di sini selesai guys datang guys Keren juga guys oh. <laughs> masuk segini yang di mau Loren guys tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek. Banyak enak aja ketika kita. Ngantuk. Jadi nyanyi eh di tes, di tes. guys ini yang di mau Loren keren keren <tuh> oke okay. ini yang ngambil kamera ini istri Warren guys coba coba lihat lihat lihat orangnya gimana ini orangnya guys orangnya guys tuh ah pergi dia guys tuh, tuh. gimana istriku cocok Kak segini rambutnya Mantap, oh mantap! Kalau istriku sudah bilang mantap, mantap guys! Ini anak Loren Hai bayi Haki mantap! Mantap, hei, lari tuh anak Loren guys! Oh mantap ya? Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan channelnya Loren Keren, sukses kalian untuk dunia dan Keren, sukses ya lah. sampai jumpa di konten-konten konten Loren berikutnya salam